Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Selamat malam, Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya nak buat satu video tentang basic QM Okey, The most basic about QM Iaitu QM sebagai reversal chart pattern Maksudnya tanda-tanda reversal Bila berlakunya setup QM So, ni dipanggil the most basic QM But, before that saya nak tunjukkan This is chart AUD Canada AUD Canada Di mana price Kalau you perhatikan sini, price naik-naik And then, suddenly dia turun dan berlakunya setup QM di atas ni. Alright. So, before that. I nak bagi tahu sini. Kalau you perhatikan dekat sini. Price naik. Naik ke atas. Daripada sini naik ke atas. Price buat high. Okay. Kita ambil shadow ni sebagai high. Ini adalah market structure. Eh? Market structure. Maksudnya price buat high. And then, dia the turun bawah. Buat low. Low dia di sini. So, this is the low. Lepas tu, apa buat? Apa price buat lagi? Price sideways sekejap and then naik atas dia break this high ok The break this high and then dia buat higher high di sini ini dipanggil higher high high yang lebih tinggi saya tandaikan sebagai HH ok higher high and then di sini price turun bawah balik price lepas price turun bawah balik dia naik atas dia naik atas so di sini price membuat higher low eh higher Low Ataupun High Low Higher Low Maksudnya dia buat low Tapi low dia lebih tinggi daripada low sini Kalau saya tandakan marking dekat sini Sini kita punya low So low dekat sini Lebih tinggi daripada Low sini So dia panggil higher low And then price naik lagi Dia break higher high Break higher high And then ini price membuat Another higher high And price turun bawah balik membuat higher low. <coughs> membuat higher low. And then price naik ke atas lagi membuat higher high. Okey. Membuat higher high and price turun bawah lagi membuat higher low lagi. Dia gagal break higher low sini. So this is your higher low. Okey, now at this moment masa price naik break higher high break higher high break higher high, break higher high. pergerakan ke atas ni dipanggil uptrend eh dipanggil uptrend maksudnya price masih naik ke atas ok and then price naik ke atas membuat lagi another higher high this is the higher high sebab the break high di sini but suddenly something happen price turun ke bawah turun ke bawah turun ke bawah apa dia buat dia buat dia break higher low sebelum ni higher low kita berada di sini tetapi price telah membuat lower low ini dia panggil lower low lower low ataupun LL dekat mana kita nak bandingkan lower low ni lower low ni kita bandingkan dengan low yang sebelah ni masa tengah uptrend uptrend uptrend uptrend tiba-tiba price berjaya break aa uh, higher low kat sini dia lebih rendah daripada sini walaupun dia tak close di bawah tapi shadow pun sudah memadai sebab kalau tukar oleh tampilan kecil mungkin dia dah close di bawah but ini adalah signal signal bahawa kemungkinan besar berlakunya reversal pattern ataupun reversal price nak reverse sebab daripada uptrend kemungkinan price menjadi downtrend so macam mana kita nak entry biasanya price akan naik ke atas mencari dis high high yang second high high sebelah sini ni ini dipanggil QM level okey ini dipanggil QM level <coughs> tempat di mana high high yang last sekali ataupun yang second last sebelum di break low low ni contohnya macam ni price naik ke atas high low price naik ke atas high high break high high and suddenly price break lower low dia dah break lower lows ni, so ini adalah signal ataupun tanda-tanda bahawa price nak reverse so apa kita buat adalah secara basic secara asasnya adalah kita tandakan QM levels ni kita akan entry di sini kita akan entry sell di sini sebab kemungkinan bahawa price akan start turun ke bawah turun ke bawah sebab kenapa? sebab uptrend dah habis uptrend dah habis, kalau ditarik trendline sampai sini pun dia dah break ok, and then price kat sini dia dah break, higher low kat sini dia dah break, so ini adalah signal signal bahawa trend dah habis ataupun uptrend kemungkinan dah habis so kita ambil risiko untuk entry di QM level sini, kita ambil sell Okey kita ambil sell di sini dan mengharapkan price turun ke bawah membuat lower low. Okey. So in this case, eh price turun ke bawah buat lower low dan naik lagi. Kalau saya marking yang sebelah kiri pula, price membuat lower low. So maksudnya dia dah berjaya break lower low yang kat sini. So ma mana confirm? Confirm bahawa ataupun sudah pasti bahawa uh, trend telah bertukar daripada uptrend kepada downtrend and then price retreat ke atas membuat lower high ok, membuat high tetapi ok lower high berbanding di sini di sini membuat high di sini, kalau perhatikan price membuat high tetapi dia adalah lower high, lebih rendah daripada higher high sini, gagal break ke atas ok, so di sini sama juga, buat lower high di sini buat lower low di sini buat lower low So masa ni adalah downtrend masa untuk kita mencari sell saja. Tetapi jika kita entry di QM level di sini. Di sell sini kita mempunyai risk reward yang sangat cantik di mana stop loss you kecil saja kurang daripada 15 pips stop loss. Pasti lebih tinggi daripada high high and so far price dah good pergi 170 pip. Okey 170 so, pip. So satu reward yang cantik. So make sure make sure QM basic, ini 6QM basic dia mesti ada ciri-ciri ciri-ciri yang begini, maksudnya pertama, uptrend dah kena break membuat lower low di sini and then price naik ke atas masa untuk kita entry sell menggunakan QM basic dan retest ini dipanggil retest, cara price datang ke sini, dia datang balik retest dekat QM level ni jarak dia tak tak jauh sangat, maksudnya daripada tengah-tengah sini, kalau ke sini dengan tengah-tengah sini sampai ke tempat retest lebih kurang sama ini dipanggil quick retest so menjadikan setup VM yang sangat cantik but kalau you nak entry sharp di sini nak entry sharp sini kita masuk advance sikit kat mana kita nak masuk jangan tengok QM label kita tengok dekat this area tempat price turun kat sini tempat price turun kat sini kita tengok apa ada so kita tengok pada tahap kecil kita cuma ada shadow saja. kita ada doji kat sini this is quite good secara asasnya je boleh entry menggunakan cam level masuk dekat area area cam level dekat sini stop loss dekat atas tetapi kalau you nak entry sharp apa you buat ialah you kena study masa price turun kat sini eh? so tukar tahap kecil M15 yes kita ada supply zone let's suppose M5 apa kita ada <coughs> yes yeah, kita ada something like this nanti this is quite good lah kita ada supply zone yang sangat cantik this supply zone rally base drop Eh, kita ada rally base drop RBD saya kandungkan sebagai RBD alright so kalau kita entry di sini ianya lebih cantik ataupun lebih kecil stop loss uh, lebih kurang dalam kita boleh kecilkan stop loss dalam 13p entry lebih sharp Right. so that's it video tentang basic QM yang perlu faham di mana jika price naik ke atas uh, up trend, so kita biar look. tunggu price break buat lower low the break lower low maka adalah signal untuk kita start sell start sell di mana? di QM level di mana yang lebih cantik entry di tempat cari surprise rally base drop di sini tempat masa price turun and then this is the signal and make sure ianya adalah quick retest quick retest maksudnya cara dia retest tu dengan masa dengan QM level menuju ke tengah ni dengan tengah ni menuju ke tempat retest lebih kurang sama so ini adalah Contoh QM yang paling cantik. Ingatkan kembali, khususnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.